satu atan cuma Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. tapi era biasanya biasane memang... <tuk> menak suaranya wap suarane <tuk> tak kena masuk kartu waras waras waras waras horas gini loh takelo ayo ayo ayo mana oh jangan, jen. oh, jen. dulu, oh, yeah. iya, nggak ada kan, apa dengar, kayak ada manis-manisnya Why ya it Shiranya?! Kita sociedad tempatnya juga Panggap Sinen ری yang Pastik itu Cuma Atan berapa ngomong beli perang Beli Oh, mau Wow, Atan Atan, Atan, pabri Oh, Jadi kang siang elas, tak akeh Oke. Ya yai kita gus aku maju. Maju-maju. Oh, Konegoro aku jeli manganan, ah. ngalah batanggo. Maso. Nah. Eh. <Sessizio> Waalaikumsalam. Rene, Rene Pan, ini beli yo. Ndelike. Iki, sampe. Lah mau apa iku di tak waah, mukung kita hanya paling sudah kita cukup mau Oh, oh. ala karung ya aku gusti. Hmm. Nah, ngomong di Jumat berkah. Aku nah, iki sial Wah, ikis. iki iki apak kabeh no, iki. Iki tak anu tak karo Kenapa dinasihati kabeh. Penawak mung go ngerti. YouTube kan? terkenal Mas terpercaya wong Iki beda ya. Otomatis iki iso langsung ngomong karo Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Waalaikumsalam saya ingin menyapa dulu Teman-teman fans subscriber dari Kaiser TV Sekarang adalah kolaborasi antara Kaiser TV dan Arribat TV Jangan lupa teman-teman yang sudah subscribe di Kaiser TV Subscribe juga di Arribat TV Yang berisi tentang konten-konten agama Pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Baiklah untuk pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan mengenai pentingnya seorang pemuda Sebagai pilar bangsa Pemuda itu sangat penting sekali untuk bangsa Indonesia Maju mundurnya suatu negara itu tergantung daripada pemudanya Dikatakan oleh ulama Subbanul Yaum Rijalul Pemuda hari ini yaitu adalah pemimpin generasi pemuda yang akan datang. Sedangkan Syekh Mustafa al ini seorang pujangga Mesir juga berkata, Inna fi di amrul ummah, wa fi akda miha Sesungguhnya di dalam tangan seorang pemuda itu ada uh, permasalahan daripada umat. Dan tergantung dari kaki pemuda, eh, negara ini maju atau tidaknya, permasalahan negara ini bisa terselesaikan atau tidak, itu tergantung dari pemudanya. Terjemahan bebasnya seperti itu. Intinya apa? Pemuda adalah pilar agama yang menjadi eh, golongan penting untuk maju tidaknya suatu negara. Lalu bagaimana ciri-ciri pemuda yang baik? Maka di sini akan saya Sampaikan ada tiga. Yang pertama, pemuda yang baik itu selalu merasa dekat dengan Allah, selalu ingin dekat dengan Allah, selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah minum khamer. Gus, <tuh> mobil dilarang? Pertanyaan yang bagus alasan kenapa nggak boleh minum homer? yang pertama kalau kita lihat dari segi ilmu ya Homer itu kulu muskirin Khomrun wa kulum muskirin haramun setiap yang memabukkan itu homer dan setiap yang memabukkan hukumnya haram jadi dilarang oleh agama Nah selain itu pendapat saya sendiri ini Homer itu merupakan minumannya setan jawabannya kalau minuman homer itu kalian minum, terus setan suruh minum apa? Laki-laki yang baik, ciri nomor dua adalah mereka punya rasa takut. Takut kepada Allah. Nah, itu laki-laki yang baik. Bukan berani kepada Allah. Jumatan berangkatnya paling akhir. Pulangnya. Paling awal Berangkat pakai sandal sualo Pulang pakai sandal karvin Tidak takut dengan Allah Selain itu Sesuatu yang menakutkan ini banyak Termasuk makanan Seperti apa? Seperti jantung Jantung itu takut dengan makanan Yang mengandung banyak kolesterol Darah itu takut dengan makanan Yang mengandung banyak garam Limpah, itu takut makanan yang agak asam. Ginjal, itu takut makanan yang asin-asin. Sedangkan hati, itu juga punya rasa takut. Apa itu? Hati, itu takut ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Loh. ciri-ciri pemuda yang baik nomor tiga adalah senantiasa memiliki sikap dewasa dan penuh kepastian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yo, mas, cukup pergi yo, mas hey. dong ngetir api tau yo, yeah. mas, akan berilah, asdu beli, ano? Oh mana yeah, le? Like. ano oh asdu beli, say, ano? Oh hey, so ini belum beli baik, eh? cikgu ini habis, asdu nge? Komuko -kom terhibur <lancar> Dan bermanfaat lur Saka